Saya tentang gorengan ini ke kedepannya tolonglah uh, dianuin bara api ke dalam plastik supaya tetap panas. Kita ini kami juga tadi keliling-keliling mencari air, mencari sumbangan, mencari donor cara kepada semua orang yang kami temui. Ternyata kami dilempar oleh panas. Sekian terima kasih melaporkan dari tempat kejadian, tabur pada 5 Januari. 4 dari 2023 sekian dari saya terima kasih bukan dari 2022 ya